Oke okay guys, balik lagi ke channel gua dis guys Sebelum nonton video ini, pastinya jangan lupa klik tombol subscribe And klik tanda loncengnya Karena kalau belum kalian klik, maka videonya gak bakal jalan guys Oke, okay, gue hitung dari 1-9 ya 1-2-9 Selamat menonton guys Yo what's up guys, welcome back to my channel Jadi hari ini gue kedatangan bintang tamu yang luar biasa yaitu seorang bidadari yang bernama Ibu Hartini Halo, Ma, Halo, Dija, Mas Arti Alhamdulillah juga. Kebetulan <tuk> habis dari Bali, Mama main ke Jakarta tanggal 8 meren Juga mungkin anak, ya? Yeah. Nah, ya. Dari 20 dulu, Mama ke Jakarta Dia mau liatin rumah katanya, guys Iya, yeah, uh, bagus sekali nih, catnya juga bagus nih, Bi Cuma gimana? perabotnya ini yang belum... Belum ada nih, uh, Mama. harus Apa ini kira-kira, Nanti Mama akan cocokkan uh, sofanya apa uh, apa, apa cushionnya bagaimana. Makanya hari ini Mama mau belikan adik ke Davinci kita, cari -cari ke Davinci cari-cari perabot cari -cari yang sofa, yang kayak di rumah Mama lah pokoknya. Nih nanti, mas. sekarang di sini ada kompor guys. tadi pagi mama kan komplain terlalu ya. tinggi kompor ini, ini nanti kompornya ke sana di bawah kan. inilah. warna catnya nih mama, masih orang-orang masih penasaran katanya warnanya putih, hitam, oh, coklat, hijau. warnanya berbeda gitu. seperti ini, warnanya, warnanya soft. Warnanya ini soft, ah. soft aja kalau. ya, warna soft kuning gading katanya. Oh. nanti dia enggak terlalu kuning, uh, broken white lah oh. gitu. bawah broken Bogen wet gitu iya. guys Nah ini juga, uh, wah ini kenapa emak? Atasnya? Bocok kayak gini Oh ternyata bocor guys tuh mana nih yang bocor iya. ya? Tapi sudah Alhamdulillah Rona Kamu itu masih muda, sudah punya rumah sebagus ini Kerja kerasmu luar biasa Tinggal nunggu jodohnya ya? Kayak jodohnya kalau terus rumah Rumahnya udah jadi, baru kita cari job. Siapa pun itu mau dia. Setuju semua. Asal bahagia. Oh, itu guys. Jadi buat siapa pun, asal disukai bahagia, bukan juga bahagia. Tidak ada tuntutan apapun ya Maya. Iya, tidak ada. Nanti saya bahagia. Ayo kita ke itu yuk. Kau ada dulu. Nanti Mama juga mau. Oh, Mama, Mama mau shopping guys. Sebelum Mama shopping, kita kasih surprise dulu buat Mama. Cara. hari ini ya alhamdulillah, alhamdulillah makasih ya uh, hmm. kita kasih dulu Terima kasih. buat nama dolar jadi semangat ya oke okay, guys jadi ikutin terus aktivitas kita hari ini nanti kita mau kemana kira-kira? mau beli berlian juga oh, mau beli berlian gak segila kalau gak nyerang ke sultan ini bahaya terus, kenapa dia taruh di situ? Lah? biar kenceng ya? biar kenceng ditaruh dulu ya ah. <laughs> namanya orang tua guys ya yaudahlah ikutin aja ya jadi hari ini mau kemana ya. jadi Terus nah. aku kita kita kita bakal Nanti okay. Nanti juga kita mau jemukin BBL sana ya perjanjian yeah, yeah, yeah. nah, juga. Ke BBL sorenya, sorenya tapi pagi malam. ini ngurus urusan pembelian perabot rumah Hadi dulu. Oke okay, siap. Okay. See you guys bye. Yo WhatsApp guys, jadi sekarang udah di mall. Nyokap udah turun duluan di lobby tadi. Jadi sekarang kita mau langsung aja nemenin Mama ke salah satu tempat destinasi yang dia inginkan. Sekarang sudah Jakarta lagi, kemarin harus dari Bali, enjoy nonton hidup. Gimana, anak Setelah liburan cukup lama, mantap! Enak, ya, Enak, enak! <laughs> ya? Enak, enjoy. Enak, enak! Enak, enak! Enak, enak! Enak, enak! Enak, enak! Enak, enak! Enak, enak! Enak, enak! Enak, enak! Enak, enak! Enak, enak! Enak, enak! Enak, enak! bos? Alhamdulillah udah beres semua, tinggal akad tinggal eh. akan. Tegang, nggak tegang, tegang, tegang, tegangan, tegangan ya, kasih tahu abang gimana caranya. Kampung, siapa pun, tahu kan, dua tahun lagi abang nyusul. Amin. Jadi nyokap udah duluan di bawah. Tapi di mana ya tempatnya? Kalau nggak salah, di lantai. Nanti berapa tadi nak? Nggak tahu ya, Nana ya? Nggak tahu, baru ke sini bang. Baru pertama. Iya. Gimana rasanya? Aduh, adem. adem ya? Kayak di Ina Maret ya. sudah lah yuk kita ikuti, kita cari. Mencari Mama di mall. Nah, soal banget carinya kayaknya. Jadi udah ketemu guys Mama. Guys. Mama, Mama mau ngapain? Ini nih, mau ambil. Waduh. Mama mau ambil yang ini. Berat kalau udah. Mama mau beli Ini, ya, ini. kan biar sama Mama ini. Mama mau beli berian. Iya ini ya. Bukan ya. Di, Tuh. Di kita udah langganan sini udah 3 tahun. Terus oh, apa -apa ya? so, <laughs> aja, aja. nih. Nih. Price. Gak apa kalau untuk orang tua disewa dibalikinnya Mbak? <laughs> Bagus enggak? <girly> nanti di. kalau, kalau ada nikah buat kasih buat calon adik boleh nggak? Ya? Boleh. Ya. Beli ya. lagi di sini ya buat dia cincin buat dia nikah, waduh, Cincin buat dia nikah belum Bu <laughs> punya jodohnya udah gini ya. udah menghayal. Ya. Enggak apa <girly> lah guys, ini persiapan dulu kan. Yo, what's up guys. Jadi, kita udah di Da Vinci. Kebetulan di sini tempat Mama sering beli properti lah, properti mah. Tempatnya lah tuh. Dari tahun 2003, guys lama berarti SD berarti 2003 lumayan lama nih kalau trend konsepnya Da Vinci di Italia Da Vinci Italia okay. mungkin, di nyokap udah di sini kalau lihat nih produk-produknya keren-keren banget kan ini kayaknya ini detail kayak di rumah okay di sini ada kasih siapa namanya? ayah Nona Tante Nona, ada Bapak ini juga boleh perkenalkan oh enak kalau dulu saya pertama kali ke Jakarta lihat wah tempatnya keren banget ya tempat apa? saya kira hotel, nggak tau Atau sih apartemen juga atas apartemen ya? oke guys, jadi kita mau lihat nih barang-barangnya, jadi barang-barangnya lagi masuk ke ruangan peluangan ruang itu ya Kalau oh, kayak ini gini bahannya apa pak? Nah ya. Hmm. kalau sih, sama, lebih ekstra. ya? Iya, kulit ya. Kalau kulit kan perawatannya lebih gampang. Lebih gampang kalau kulit ini ya. Satu, kalau kulit apa? MBX. Uh, ini dia pakai kulit sapi. Kulit sapinya oh, oh, iya, original. Oh, yang ya? ke enak banget tuh. Ya, Apa yang? Malang yang Yang Apa itu bedanya? Bahannya apa itu? Kemana? Iya, uh, yeah, velvet juga yeah. ya. Kau oh, udah mama mau buble yang mana? Inget? Karena kayak mau tidur di situ dia, bapaknya. Ini masih masih galau nih mau galau mana? Ini menurut kalian coba di komen warna hitam atau warna krem atau warna warna abu-abu lah, -abu? lihatlah. Guys, jadi guys tebak. Berapa harga lemari ini? Kayaknya ini lemarinya yang di film uh, Army of Tea. Kita Ternyata ada apa dalam sini? Wow. Klasik ya guys, klasik ya. Harganya berapa guys? Tujuh oh, empat juta. Wow. Tujuh empat juta lu sadar apaan ya gua ya apaan sih ya? 7, juta. Mantap. Ini oke nih kan? Berapa nih oke, itu, itu meja. Ini terpas, mejanya 2, 96 juta. Ya, ini. Doang. Pecah pala Batman. <laughs> <laughs> apalagi ini <laughs> Gak Gak Gak Gak kali ini kita beli mau mama? Nah. ini bahannya susah dikali. mama duduk di situ lah nah. bahannya apa ini kak? dari ini uh, duduk sini. Sini. sini oh uh. ini kita mau rapat kingsman <laughs> <laughs> rapat meja kotak empat uni company guys jadi. Jadi wow. brand Teodo Alexander. Teodo Alexander. Sama kayak punya brand Amerika Iya. Saya sofa. sofa aku. Iya. Ah. Uh, ini yang Teodo Alexander. Teodo Alexander. Uh, ini dari Kino Collection. Uh, Kino Collection. Oh, Mino. <laughs> hmm. <laughs> <One. laughs> hmm. Jadi guys, udah alhamdulillah. Empat ke sofa untuk di ruang tengah, Ternyata nyokap lu udah dari lama nyiapin itu. Dan dalam Terima kasih ya, Ma. Ya. kita terima kasih, Kak. Noni ya. Kak. Nona. Terima kasih, Kak. Noni, Mas. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima Terima kasih, Kak. Terima <laughs> nanti ditonton Youtubenya nya Nanti banget yang sama Dona Jadi perjalanan kita dari rumah Sampai kepik beli perlian ke beli furniture Sampai nanti ke rumah Leslar Oke okay guys, see you!